mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi satu tahun saja mudah apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tambah ini jodh walaidina amanu asyad huqbal orang-orang itu mudah sekali mencintai Allah caranya dilatih tadi kita mudah mencintai orang berjasa sama kita kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu